Wajah Barui Duo Bulua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan dan tercinta Apakah hari kau kalian sehat Atau hari kau kalian sedang depanau Di kudua balakang di pasca paripikiko, denny bahas tentang pemilu. Pemilu lah dah bana kawan-kawan. Pemilu diadakan tanggal tujuh belas April 2019 Kalian seolah pasti merasa dan mencari, lah mulai banyak balihu di mana-mana. dari sobatnya tu liho dan wak caliya, awak pasti bingung sia yang akan wak pilih, Mangkonyo reset dulu caleg ko, cari tahu latar belakangnya siya sobat nanya <tuh> <tuh> awak kok harus tahu juga kenal sia caleg <tuh> Itu kan lama Mak, tahu wak siainyo gitu, semakin tahu, wak, semakin akan, yakin Wak memilih halo dimarah? alah makan? alah dah, udah lama makan udah lama makan, tadi siang pakai apa arah makan? pakai sendok pakai sendok, sambanya pakai apa? iya Sendok sambayoda, sendok goreng. Dan semakin dake, semakin yakin kalau Inyo adalah orangnya. Yang paling seru dari pemilu itu adalah hari H ketika awak ingin mencoblos Biasanya sebuah-sebuah tuh ado namanya serangan Fajar Eh, dah Yaudah, mana? Kapa yang milih dah? Yaudah, apa tuh? Kok, kok alun tahu dah milih siah? Pilih awak? Hmm. Udah caleg <laughs> Awak caleg dah Kalau udah pilih awak sadolah kebutuhan rakyat awak penuhi jalan dari ujung din sampai ujung din aspal gedung ko aspal be ko paga aspal itu lah ya jangan sampai terpengaruh <coughs> awaklah do pili awak dah, tenang dah tenang dah tenang sasar uh, tenanglah pun ko ado koleolek dak sik ha koleolek dak sasar dah lah pilih awak lebih rancang. Oh, dulu dah, masih ada. Ah, dah. pilih awak deh. Awak <tuk> awak? Ah, Tidak bani, ah Duh, dah. Duh, Badi, dah. Soalnya, awak lo. Awak punya lo stiker-stiker tuh. Lebih rancak lo disen, Bang. Nah. nah, awak pakai amplop dah. Awak ado amplop kah? Hmm. Pak, ndak nah bodoh, nah, Pak. awak salah pindah. Lebih gadang. Nah. Awak ke aspal jalan tu ekor Awak betul nah, enggak, Pak? Awak gedung aspal dah. Awak betul sadonyo rumah udah beton lo, Mas. Awak sebagai pemilih harus memilih sesuai dengan keinginan dan kesadaran kita sendiri. Jangan nionionya -nio kalian dipasok-pasok diurang diancam di diurang Bu! Apa bu? Macam Ibu kami liat nak? Ya Pak Liat yang kau? Jangan ya ikut? daerah kau buat nama cik kau gak bisa ibu sembarangan tanpa dia di tengah tuh tengah anak lawan hah hmm? ada dong ad pas-pas pun bu ambulang pun bu dah hampun bu ini gak bisa dong ada langs pas ini akan mati langs sih kok sih yang kalian curu kalian curu sembarangan Iyo. Loh. Kareh lo tak buang kakudu amak tu. Minumlah ya bandar tu dah. Kalau kama milih wa, pastikan awak memilih di daerah wak surang. Kalau emang ingin pindah, ikuti persyaratan yang lah ado. Halo Assalamualaikum Iyo, aku wis nang Padang iki, tapi iso milih, iso nyoblos mergo ne duwe KTP, duwe kartu pemilih A5. Nang kene iso nyoblos tanpa undangan apile. Hah? Apa nak bisa milih di sini, Pak? Saya sih kono ngelak ngomong, -ngomong, ngomong ya, si. Pak. Apa, apa yang bisa minyak di Siko, do, Pak? Apa kan dari Jawa? Jadi minyaknya harus di daerah apa? Sembarang so, sih ya. Ada orang Siko, Ma. Coba oh, cari ya. Iya Pak. Di mana nggak Pak? Sisa Pak. Oh, sebelah megelang? Itu lah Pasang di Kampung. Oh, iya. Matenbu. Punya persyaratan lengkap inyo bisa mencoblos saya milih. Oh, iya. Jauh, jauh. Jauh. Jauh. Mana? Jawa. Pak Iya, iya. jadi apa karena memilih nyolak beda David? Jadi apa cuma dapat surat suara calon presiden? Oh, saya terima, Pak. Wah, saya terima kasih. Ambo milih yo. Yo. Ambo setuju ayo. Iko Paku, Iko Karate, iya. Yeah. Wah, tuh saking senangnya tuh. Iya, wes wes, wes tak coblos, sama tani. Wes wes oke okay, oke, okay. aman aman wez. Setiap warga negara Indonesia punya hak memilih yang sama, apapun latar belakang, Jo profesinya. Tapi jangan total loh, mencoblos sesuai dengan pekerjaan wak surang, Ndak boleh dong. Di TPS tuh biasanya bisa wajar lihat Urang nanlah acok memilih Sama urang nanalun pernah memilih mau, oh, tapi itu itu Pertama, aku kasih meja dulu Oh, coblos coblos apa, kasih meja Nah, itu coblos Kekasih nan dulu Kekasih Iya, iya Iya, iya Kasih nan Isi ini pak grup ha ha ha napa? ha nampak coba dulu, pak yang kebidik suara tu coba coba kasih tuan kasih tuan iya ayo, kambar dia kambar dulu, kambar dulu ke dulu, kambar dulu hah, tunggang berayang, kan kasih salah, kasih kau salah dan pak ah biasa beda sama yang laco tuh. Assalamualaikum dah, da hijau bisa <laughs> alam alam alam nah, isi, eh, yuk. Uy, kau eh kau bantu Allah dari tahun 50-an 5 Uh, uh. Nonge, kalau kalian lah sampai di TPS tu ikuti semua aturan yang ada di TPS tu. Ijan sampai kalian langgar-langgar peraturan yang lah aduh Kalau mencoblos tuh surang se. Ijan bawa anak. Apalah anaknya anak orang. Papa mau se Allah sudah mencoblos tu. Lipe elo-elo karate tuh Ijan di pabagai Ketika mencoblos, Ijan di foto karate tuh Ketika hari pemilu Itu TPS buka jam 7 sampai jam 1 Jangan sampai terlambat telambe Sa Sa Sa, -sa. Sa, -sa. Wah. Pak. Mencoblos Kok lah sudah mencoblos masukan jari itu katinta elu-elu. Jangan <laughs> lam Banna. <laughs> Maaf capek banget keluarnya. Semoga pacar hari dua tiga menginspirasi untuk kalian saudaranya yang ingin mencoblos pilihan kalian dan memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia terutama. Jangan lupa memilih tanggal tujuh, Balai April. Pilihlah karena keinginan kita dan kesadaran kita masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bekerja sama dengan kita, dan terutama terima kasih untuk KPU Sumbar. Tunggu baca marinas selanjutnya. Keep super lokal, Minang, Minangkan Minangkan Indonesia Minang, Minang, Wah, hmm. salah tolong. Tolong. Tidak, tolong da. Tolong da. Da. Tolong da, da. Amang, adu, adu. Tolong. Yeah. Ye. lihatlah juang ha. Cara, wali, uren, da. Makasih, da. <laughs> Makasih gua, oke, terus dulu. Ijamlah di susah, anta non tonik rosella. Kemujualai kalawah, kurang bisa galakan dan kalian salah. tetetetet -tete ya -tete. siapa oh ya Angis